Nah, di sini kalian nanya, apakah website-nya masih legit? Nah, saya jawab, ini masih legit ya, kawan ya. Nah, di sini kita cek tadi penarikan kita yang 12 digibet ini sudah sukses landing. Dengan kata lain, websitenya masih terbukti legit ya. Jadi, kalian tidak perlu nanya-nanya lagi, karena sudah terbukti membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, welcome, welcome back to my channel with me, Andrian di sini. Oke okay guys, sebelum saya memulai video saya kali ini, saya tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu support channel saya ini dengan cara subscribe, like, and comment. Yang pastinya akan membuat saya yang pastinya akan membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya ini nah di sini kita akan mengupdate ya mengenai mining digibet gratis dimana ini bernama digibetel nah di sini sebenarnya memang gratisan ya hanya saja nanti kalau ketika kalian sudah melakukan penarikan ya nah nanti kalau kalian sudah melakukan penarikan, nah nantinya di sini GHS kalian akan nol ya, jadi sebelum melakukan penarikan kalian masih bisa mendapatkan gratisannya ya, namun kalau sudah melakukan penarikan maka kalian sudah tidak bisa melakukan nambah kecuali kalian mempunyai ref ya. nah di sini kalau kalian nanya apakah website ini masih terbukti membayar, ya sebelumnya itu sudah terbukti membayar ya, jadi di sini kalian tidak perlu ditanya lagi ya. Karena website ini masih terbukti lagi, nanti kita buktikan sama-sama ya di sini kebetulan saya ada balance sekitar 12 digibet 12 ya. Nah di sini kalau kita cek di status status withdraw atau historinya ya, kita cek di sini aja. Nah ini penarikan saya semua ini ya, ini sudah ya, saya melakukan penarikan ya. Nah ini bisa kalian cek sendiri. Dan di sini semua dibayar ya. Nah kayak ya nah ini semua payout berarti blending semua untuk penarikannya ya nah ini kita langsung buktikan aja ya sekarang bareng-bareng apakah penarikannya langsung instan payment atau tidak ya apa masih terbukti membayar atau tidak ya nah kita cek di dashboardnya lagi nah seperti ini nah untuk WD nya kalian sebenarnya bisa ya langsung aja nih kalian klik garis tiga kemudian kalian bisa aja langsung withdrawal di sini nah Nah, kebetulan di sini minimal WD-nya itu sangat kecil, yaitu 0,5 gigabit saja ya. Nah, ini ya. Nah, berarti langsung kita tarik aja. Jadi jangan ditarik semua. Kita tarik 12 saja Takutnya error. Nah, kemudian kita konfirm aja ya, seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan sukses. Oke, okay, kita tunggu. Nah, ini langsung sukses ya. Withdrawal, sukses pun. Nah, langsung kalau langsung kait seperti ini. Berarti langsung nanti terkirim ya, ini pasti membayar, nanti kita cek aja di voucher T Nah kemudian, di sini kalau kalian mau meningkatkan GIS-nya, kalian bisa melakukan deposit di bagian sini ya Namun kalau kalian mau main gratis ya silahkan ya, hanya saja untuk profitnya itu kecil Nah ini kalian bisa klik bagian deposit sini ya Jadi di sini <tuh> apa untuk profit harian atau 24 jam itu ada 10% ya profitnya Ya, jadi kalau kalian melakukan misalnya deposit di sini kan dihargai 1 GHS itu 1 digit ya. Misalnya kita di sini 10 ya. Nah, 10 digit itu kan sama aja dengan 10 GHS. Nanti kalkulasinya kalau 10% berarti kita mendapatkan 11 ya. Nah, ini kita bisa cek di bagian sini kalau untuk apa demonya apa untuk demo apa. Jadi untuk kalkulasinya lah kita bisa cek di bawah ini ya. Nah, di sini Nah, misalnya kita melakukan deposit sekitar 100 GHS, apa 100 GB ya. Nah, nanti profit kita yaitu dalam sehari ada 110 GB ya. Ini adalah modal kita 100. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk presentasinya adalah 10% untuk durasi 24 jam atau 1 hari ya. Nah, langsung kita cek aja untuk penarikannya apa sudah landing atau belum. Nah, di sini kalian nanya, apakah wafetnya masih legit? Nah, saya jawab, ini masih legit ya kawan ya. Nah, di sini kita cek tadi penarikan kita yang 12 high ini sudah sukses landing. Dengan kata lain, website-nya masih terbukti legit ya. Jadi, kalian tidak perlu nanya-nanya lagi karena sudah terbukti membayar. Jadi, pastikan kalian bermain gratis dulu sebelum kalian melakukan deposit, oke? Terima kasih telah menyakan video ini. Sampai jumpa di lain waktu.